Nah kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara memperbaiki laptop Acer Z1401 ini Kerusakannya ini ngeheng di logo Acer nya mentok Gak mau berjalan logo Acer nya gak bisa kemana-mana gak bisa ke bios Dan gak bisa masuk ke windows nya Nah kita coba tes dulu kan power tunggu nah sudah jalan powernya ya terus sebentar kita coba tes masuk BIOS-nya. nah seperti ini dia guys dia nggak bisa kemana mana mentok di logo Acer terus nggak bisa berjalan lagi nah bagaimana cara memperbaikinya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 ini habisnya sudah saya tes di laptop lain normal lancar enggak ada masalah jadi rusaknya pada motherboardnya ini ya guys Oke kita cabut dulu baterai DVD harddisk ya guys untuk kita melakukan servisnya Oke buka semua fleksibelnya guys kita copot motherboardnya dari casing ini ingat jangan di skip video ini biar kalian semua pintar memperbaiki laptop ya guys subscribe-nya jangan lupa juga akan misal subscribe channel YouTube saya saya akan berbagi terus tentang video cara memperbaiki laptop Nah kita buka semua bawa pada papan motherboard ini pas juga RAM nya saya coba flash ulang BIOS ini oke okay. tunggu sebentar saya coba angkat dan flash ulang menggunakan blower ini nah ini telah saya angkat dan saya flash ulang BIOS ini Oke okay, kita coba tunggu dingin terlebih dahulu biar nggak shot kemana-mana tunggu ya Nah ini telah dingin IC bios tadi yang kita angkat flash ulang tadi ini juga bisa diangkat tunggu sebentar dan pasang lagi IC tadi ingat jangan ada kabel seperti ini tersentuh ke IC atau papan motherboardnya ya guys nah ini kita pasang antena juga untuk mencobanya biar nggak ada tersentuh ke motherboardnya. nya syarat mengangkat IC BIOS ini semuanya harus dilepas RAM, habis baterai dan baterai CMOS-nya. Nah, kita coba. Tonton terus ya, jangan di-skip video ini. Kita coba tekan tombol power. Coba tunggu sebentar ya, guys. Nah, sudah nampil. Mudah-mudahan enggak stop logo lagi. kita lihat notingnya sudah tak berjalan tadi nggak mau sama sekali kita tunggu berjam-jam berhari-hari pun nggak bisa nah seperti inilah cara memperbaikinya jika laptop Acer one 114 z 141 logonya nggak bisa kemana-mana lagi nggak bisa masuk Windows nggak bisa masuk ke desktopnya nah setelah Welcome menuju Windows Windowsnya sudah Mau masuk ini Jadi demikianlah cara memperbaiki Laptop Acer One Z1401 Stock logo Oke okay. terima kasih Guys mantap